1, 2, 3 Halo semua, apa kabar? Ya, hari ini aku lagi open house Di sini nah, Kebetulan ini hari Raya Idul Fitri Saya ucapkan Minah Aidin mafaitin, mohon maaflah dan batin. Jadi hari ini aku lagi ada acara reuni kecil-kecilan bersama teman-teman semasa SMP. Jadi teman-teman masa SMPku akan datang ke sini dan kita akan merayakan. Ini hanya sekedar ngobrol, bercanda, ya sambil menikmati makanan ala kadarnya. Oke okay guys, ikuti keseruan kami di hari raya Idul Fitri yang kelima ini bersama teman-teman. eh kalian senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, Cewek senggol, senggol, Oh.. senggol, bapak senggol, Mantap Silaturahmi, kumpul senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, senggol, Oh, senggol, senggol, senggol, Aku senggol, senggol, Aku senggol, senggol, senggol, asing, senggol, senggol, senggol, Kata-kata tuan rumah. Pokai batin. Lain Kata-kata parte ku wong Mas. Aku wong mbek. Bocor. Pokai kape. Da kae sempet ngutengek parek nguteng. Kata-kata iki yo. Ya kata-kata. Mimi iki. Dina iki aku mangan limo. kata-kata Bu hari ini Bu gimana Bu? Kenyang sekali. pengaman ya, Aku Jadi, kata lo kata-kata malah hilang. Atau kopi pahit? Pahit like <laughs> Ojin, Manto, Pak Ujin Mas Manto Ini Pak Sopo ya Pak Uji <sukur> Pak Uji Pak Wewit Pak Idrus Pak, Pak Iyan Pak Agus Pak Nur Buju ini, Buju ini Bu Anton Bu Anton ini Buju ini isi Dines Wah, wow, bocornya dinner. Pak oh, <laughs>